Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nggak biasanya loh bikin kegiatan seperti ini Karena anak-anak ini tuh dari kemarin sih sebenarnya mereka itu ngajaknya mancing. Jadi buat kalian pokoknya tonton terus videonya sampai selesai ya guys Enteng, dan nih. jangan lupa di like juga di subscribe juga ya channelnya saya Alis Indah Nesa. like, like. Ah. Jangan buang sampah sembarangan ya guys. Gitu. Oke lihat guys sampai coba. Ini. Jadi tempat manjingnya itu lokasinya itu di pinggir jalan tuh lihat guys ya cuman oh, ya ini manjil, tadi manjil. lihat kondisi okay. sungainya banyak sampahnya penuh dengan sampah tapi dipenuhi dengan ikan juga loh ini banyak banget ikan ikan petok ikan lele banyak gak di channel iya ya, banyak ya ikan duyung ada nggak? eh ikan duyung oke guys okay, okay. pokoknya ikutin terus <tuh> aja guys ya keseruan okay. saya sama mereka nih pari juga siapa galih Mudah-mudahan aja kita dapat ikan banyak ya guys Ya guys, lagi dapat lagi guys. Lihat, ya. mantap kan? Sisanya <laughs> mana? Oke okay, guys, kita, hmm. kita kan dari tadi mancing di situ ya guys, dikarenakan di sini enggak ada yang nyangkut cuman tadi dapat berapa dua itu pun lama banget sekarang kita mau masuk ke sana tuh lihat tempatnya agak-agak menakutkan sih sebenarnya guys ya tapi kita coba masuk ke sana guys ya Ayo lih baca doa dulu nih Dia udah baca doa dulu belum lih nah roma oh, wow. nih Oke kita masuk ya Tempatnya Belum sih sih Tapi kita coba masuk Ya, ya Ayo masuk ke depan Kan ada kamera Coba Masuk ini, tempatnya? lumayan sih guys. pokoknya banyak. banyak kita pasang kamera di sini ya. ini amit. kayaknya tempatnya nggak memungkinkan ini. terlihat sih. Ya saya sih kamera di mana nih? Oh, di anak orang-orangnya pada sini loh nantinya. bukan Oke okay guys, coba lihat uh, sebenarnya seperti itu bagus ya ke sana, ke sana. Tapi kita coba dulu di sana guys ya. Kita majunya di sini dulu. Kita majunya di sini dulu. Nih. Karena kan ini ikan mujair sama ikan metoknya, ikan metok, tapi ikan pete? Ikan pete itu banyak di sini loh. Pokoknya ikan yang saya sama pari sama gigi juga. Jadi buat kalian, penontonnya Aoi Sundanesa, Saya bikin konten hari ini nggak seperti biasanya nggak bikin konten kucing, wala konten apa gitu ya Sekarang hari ini saya bikin konten mancing Dikarenakan anak-anak dari kemarin ngotot minta konten apa namanya? Konten. <laughs> konten mancing. Konten mengmancing Jadi hari ini Alhamdulillah saya bikin Congrein di Saya berangkat juga sekalian saya mancing juga Buatnya banyak ikan, sebanyak guys. sana juga tadi ikannya banyak banget. di sana, cuman sayangnya cuman baru dapat berapa. ini gak dapat, saya dapat dua. Ini gak dapet. Banyak, banyak. saya banyak. Banyak, banyak. Banyak, yang Banyak, ini, ini siapa? Banyak, banyak. Banyak, dua ikan, saya belum, banyak. di banyak. dia sama Banyak, kok tahu? Gimana sih Kalau di Di sana tuh uh. ada kamera ini lihat pantau kamera itu di sana Ya Itu yang kecil ada Nah, nah iya, ini kan tadi sih Nanti penyampak itu aja Merak Yogi, sih makanya guys makan eh, makan apa namanya minum eh uh, minum dulu guys karena mereka sudah pada minum bagian saya minum dua 2000 hari ini 5000 segini loh segentong loh guys ya wah mantap pokoknya sudah suasana apa suasananya panas banget terus dikasih guys kayak gini wah, guys. lihat guys, gari dapat, mantap guys, gari guys, sekali lihat guys kayaknya gede banget, bahwa buang-buang gede sih kalau <laughs> oh, ini gitu bisa <-tuh>, tetap belajar <laughs> oke okay, guys, alhamdulillah, kita dapat yang ketiga ini kayaknya mana sih disini ya? Ini kan apa sih mau lo ini? Ya, ini gak ya sini kan ya. Eh, a -a om. Eh, jair, sama Om sama Ibu. Oh, okay. Sama orang nih, tatlik tuh the... ya hmm. jadi semuanya depan depan nggak hmm. kelihatan ah iya. <coughs> tuh lihat guys konya dapat lagi saja kan? ya angkat ya, itu bawalah nanti gimana kalau dapat ya ya ya ya ya lembar lagi lah ya oke okay guys kita mau ke sana ini oh. kalau ngomongin sekuatnya itu bagus banget loh guys ikannya pada lapar semua kulihat kita masuk ke dalam ya cepat ya guys Tuh, lihat Tuh. Jadi ini itu sebenarnya dari sana sungai ada ada saluran masuk ke dalam sini eh, ke sana juga nyampe sana lihat airnya tenang kayaknya pada lapar-laper juga nih guys. Kepalanya ikutin terus keseruan saya sama si Galih sama siapa itu taruh tarik guys tuh nah, lihat. wah dapet dapet <tuk mexikan> Murah, pura minta selayah ramanirahim sempetnya menakutkan, guys. lagi sepas ini hmm. yeah. Dikasih dapat satu guys, Terus, sekarang anak-anaknya apa namanya pada ngambil umpan dulu dikarenakan kehabisan umpan ke sana, membagi ke sana, mereka ke sana ambil dulu umpan. Jadi ini ini itu sebenarnya guys apa namanya sepotnya itu eee, saluran dari sungai dari sana ya. Yeah. Saluran dari sungai. Ah di sananya itu ada pintu air jadi apa namanya posisinya itu airnya itu tenang banget coba lihat Jadi ketutup sama pintu air jadi mungkin si ikan itu di sini ndak bisa keluar masuk, ndak bisa keluar masuk. Jadi e, kalau semuanya ikan masuk dari sana ya udah, bisa keluar lagi terus di sini kurang juga mungkin makanan makanya setiap melempar pancingan ya guys. setiap melempar pancingan. Si umpan itu langsung habis. Langsung makan. Tuh lihat sebelah sana itu banyak banget loh guys. Kan goyang-goyang ya tuh lihat. Sebelah sana tuh lihat. Kan tuh lihat, aja, tuh, lihat ya guys. Lihat Oke okay guys uh, sekian dulu konten hari ini konten mancing hari ini dikarenakan anak-anak sudah kuat. uh, nggak kuatik eh, karena apa nggak kuatnya bukannya apa apa sih dikarenakan di sini itu banyak nyamuk jadi mereka itu nggak kuat nggak kuat tahan digigit nyamuk loh guys lihat lali kakinya sampai pada <laughs> pada bentol-bentol tuh lihat tuh lihat <laughs> makanya Minta lagi gak tuh pulang, pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya saya ya Terima kasih banyak pokoknya buat kalian Dan next Wah. team, wise for the next video, see you, bye bye Bye bye G See you next time